Ya Habibi Ya Nabdi Kalbi Kholi Kma Ayatum Nilwadma Farid Aini Bundak Ya ini Gurbak Ya Hini Mahtajak Jambi wa Waayyami Gaya Wahdak Enta Nasibe Nura ini Ya Habibi Ghoirak Mabang Shaha Seindahnya Dunia ini Kita yang punya Aku Mataharimu kamu kekasihku Kita akan Bersama selamanya Saudara Muhammad. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya, Wiliana Binti Karna Dengan mas kawin berupa mas 5 gram dibayar tunai Saya terima nikahkan Wiliana Binti Umi dan Pak Abdullah semoga menjadi keluarga yang sama sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Selamat menempuh hidup baru buat Uni Meli dan Ustadz Abdullah. Semoga sakinah, mawaddah, warohmah. Selamanya. Danyu jantungku berdepan. Semoga bahagia, bahagia selalu